Kisah Song Bora, selegram asal Korea yang pernah jadi ateis hingga perdalam agama Islam. Song Bora merupakan mualaf yang ngehits di Instagram. Song Bora yang biasa dipanggil Ola ini berasal dari Korea si negeri ginseng. Dia lahir di Korea Selatan dan mengaku bahwa ia tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang negara-negara Arab dan Asia Tenggara di sekolahnya. Keingintahuan Song Bora sangat besar. Ia pun akhirnya mencari tentang negara Arab dan Asia Tenggara di buku dan internet. Song Bora yang dulunya ateis ini pun akhirnya mendalami pelajaran agama Islam dan mantap untuk masuk Islam pada tahun 2007. Song Bora setelah menjadi mu'alaf, sehari-harinya ia menjadi guru agama Islam dan juga guru bahasa Arab di Korea Muslim Federation. Song Bora juga aktif mengunggah foto dan video kehidupannya sehari-hari sebagai seorang muslimah. Song Bora melakukan hal ini sebagai wujud kecintaannya terhadap agama Islam. Sebagaimana muslimah lain, ia juga menjalani puasa Ramadan. Bagi Bora, walaupun awalnya berat, dia tetap menjalankan puasa sebagai wujud ketaatannya pada Allah semata. Song Bora juga memberikan informasi mengenai bulan Ramadan di Korea. Dia berbagi kalender Ramadan 2022 di dalam Instagramnya. Song Bora juga pernah mengenalkan restoran yang menjual makanan halal Korea pada kanal YouTube-nya Olabora Song. Saat ini baginya puasa Ramadan bukan lagi hal asing bagi dia. Selain mengajar, Song Bora juga aktif menyapa penggemarnya di Instagram. Melalui Instagram dan kanal YouTube-nya, Ola juga melakukan dakwah tentang Islam. Semoga kita yang sudah lahir dalam Islam menjadi motivasi dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah.